Oke okay guys, saya akan kasih tahu ini ya Dan saya akan nampakin semua dan seluruh video saya yang ada di channel saya sendiri Dan bagaimana saya rasakan dan bagaimana yang saya hadapi Oke, okay, kita akan cek Dari atasnya guys Nah, bagaimana saya bisa mendapatkan uang kawan-kawan sedangkan dolar saya aja ada yang merah, biru, kuning, hijau dan bahkan dolarnya juga dicoret, oh, banyak dolar saya dicoret. lihat hmm. hmm. dolar saya dicoret guys. Hmm. Hmm. kita scroll ke bawah ya. kalian lihat sendiri ya. Di situ tanda dolar saya dicoret. Artinya saya tidak mendapat income dan tidak mendapatkan duit. Nah, di situ ada yang kuning. Artinya iklan keter, keterbatasan dan ada juga tidak ada iklan. Nah, gimana coba guys coba lihat penonton saya ada yang enggak ditonton ada yang empat kali ada yang sembilan kali ada yang enam kali dan ada yang lima kali bahkan memang enggak ada sama sekali bukan saya pamer ya guys dan bukan saya so pintar di bidang YouTube enggak sama sekali saya juga baru pemula Penonton saya nggak ada sama sekali, guys. Gimana saya bisa mendapat dolar kalau kayak kalau penonton aja nggak ada? Sedangkan RPM itu 1000 tayangan iklan itu kalau enggak salah di Indonesia itu ya dibayar sekitar 5000 Itu menurut saya ya, guys kalau enggak salah kalau misalkan kalian tahu silahkan komentar di bawah ini gimana cara mengatasinya ya guys Apakah harus isi metadata dengan yang benar dan apakah harus pasang iklan sana sini belum tentu kalau menurut saya sih ya guys kalau menurut saya nih channel jadi semisalkan kita ingin mendapatkan viewer secara alami dan subscribe secara alami itu jangan pernah malu dan jangan pernah gensi untuk saling menonton video orang pakai akun utama dan jangan pernah untuk lupa komentar kasih like begini contohnya saya akan kasih paham ini ini video YouTube udah saya like nah, contoh ini saya kasih paham ya guys ini contoh nah ini saya like video dia dan saya subscribe video dia saya komentar nice nah. ini sebagai contoh ya nah ini contoh saja Nah jadi kita jangan pernah lupa menonton video orang Agar video kita ditonton orang juga Kata perpatah bilang dan hukum dunia adalah sebab akibat Maka kalau kita perbuat baik Ya walaupun kita nggak secara langsung gitu ya Orang balas mungkinnya ya secara tidak langsung juga maka rejeki itu akan kembali ke kita sendiri begitu ya mungkin sekian dari saya jika kalian ingin subscribe saya jika kalian ingin like saya jika kalian komentar silahkan tidak apa-apa ini story saya saya menonton video orang pakai akun terutama sendiri Keseluruhan histori saya yang saya tonton pakai akun utama, nah, guys. Walaupun saya tidak mendapatkan viewer secara alami, walaupun saya tidak mendapat subscribe secara alami, setidaknya saya tidak sombong, setidaknya saya nggak gengsi menonton video orang memakai akun atau channel utama ini channel saya beranda saja, dan saya juga baru pemula, guys. Penonton juga nggak ada kok, tapi nggak apa-apa. Teruslah semangat, teruslah berkarya. Nah. Oke, okay, sekian dari saya. Semoga ini membantu. Sampai jumpa, see you.